emas bullish waspadai aksi lanjutan bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang tertahan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 sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1829.43 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1825.17 sekian analisa forex untuk tanggal 10 Februari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081.